halo teman-teman sore sore gini enaknya kita main depan rumah ya teman tapi kita mau sambil mencari harta karun ya apa nggak ada harta karun teman-teman buat -teman? apa itu ya berwarna hijau taw, suka wow ternyata ini harta karun ya teman-teman oke okay. oke okay. berhubung kakak tidak mau wadah Wah, ini dia teman-teman. Isinya banyak sekali. Wah, benar ternyata ini Yupi, teman-teman. Oke, tidak ada wadah, Kakak simpan di mobil ya, teman-teman. Oke, ini apa ini panjang -panjang, ya panjang-panjang teman ya, teman-teman. Wah, ini sepertinya biskuit ya, teman-teman. Ini, teman-teman, apa ini ya? Apakah ini Yupi? <guluh> Oke, okay, apakah ini Yupi, teman-teman? Hmm kakak belum tahu ya Oke kita simpan aja dulu ya Ini juga Oke kita simpan ya Maaf ya mobil kamu kotor sebentar ya Aku mau membawa Semua harta karun ini ya Oke teman-teman Bantu kakak ya Oke ini masih ada teman-teman Oke kita simpan ya Wah lumpurnya tebal teman-teman. Ini apa ini ya? Wah ini apakah ini es krim teman-teman? Wah ini masih ada juga teman-teman. Ini imut ya? Apa ini ya? Wow. Oke ini juga panjang lagi ya teman-teman. Kita simpan ya teman-teman. Oke ini yang terakhir teman-teman. Apakah ini Yupi teman-teman? Wah lumpurnya kita harus mencari air teman-teman. Oke kita cari dulu airnya di mana ya teman-teman? Kita harus mencucinya. Oke, okay, let's go. Kita cari. Mari kita cari teman-teman. Ya, Mari kita cari. Wah, jatuh teman-teman. Ah, kamu, kamu tunggu dulu di sini ya. Kita cari air dulu ya. Oke, okay, di mana ya airnya teman-teman? Kalian lihat tidak ya? Di mana sih ya? Oh, ah, ah, ini ternyata teman-teman, mantul. Kita menemukan air bersih ya teman-teman. Oke, okay. jajanan Harta Karun kamu mau aku bersihkan dulu. Yang mau dulu ya? Oke, okay. sebelumnya kita siapkan wadah dulu ya teman-teman untuk tempatnya nanti. Oke, okay. kita cuci ini dulu. Apa ini teman-teman? Mantul ini ternyata Yupi teman-teman. Tapi -teman. ini Yupi apa ya? Oke, kita cuci dulu ya, teman-teman. Wah, airnya mulai berubah ya, teman-teman. Wadidaw, ternyata ini Yupi Berry Bors. Ini Yupi Strawberry. Mantul ya, teman-teman. Oke, kita coba yang ini ya, teman-teman. ya -teman. Kita cuci dulu. Cokok, cokok, Apa ini ya, teman-teman? Wadidaw, ternyata ini es krim, teman-teman. Edisi bola apa kalian suka es krim juga teman-teman wah -teman? ini sepertinya rasanya enak ya teman-teman oke kita simpan oh, oke lanjut ya teman-teman ini apa kita ambil ini ini juga teman-teman Wadidaw ini ternyata yuki ya, teman-teman Oh teman-teman wah ini yuki ya, yuk ya, apa ya teman-teman kalian tahu wah didaw, ini ternyata yuki cocok -yuk -yuk. Kalau oh, Kakashi paling suka yuk oke. Kalau kalian paling suka apa, teman-teman? Oke, okay. Yupi yang ini nih, apa Imut -imut ya? Imut-imut ya? Wali ternyata ini permen karet rasa melon. Setelah makan permen karet, jangan buang sampah sembarangan ya, teman-teman. Oke, okay. gitu Cuci yang ini ya, teman-teman? Apa ini ya? Kira-kira ya orangnya merah. Wali ini reaksi play, ya disepeng, <stove> ini ya teman-teman apa yang suka ada aja oke kita cuci ini ya teman-teman apa sih ini oh ini ternyata yupi mantul oke kita cuci jadi apa ini ya teman-teman wow ternyata ini yupi eksotik mango kalau kalian paling suka buah mangga dibuat apa teman-teman biasanya dibuat petis ya teman-teman oke kita cuci yang ini Maksudnya ini apa? Wadidaw ini ubi rasa edisi projan. Rasanya manis teman-teman ada gula-gulanya gitu. Ah enak lah pokoknya. Oke kita coba yang ini ya. Apa ini teman-teman panjang-panjang warnanya biru? Wadidaw ternyata ini biskuit biskuit oreo edisi es krim diputar, dicilat, dicelupin Gitu ya kalau reo ya teman-teman oke ini apa ya teman-teman wadidaw -teman? ini seperti yupi matul, ini yupi apa teman-teman coba tebak, bukusnya warna merah teman-teman, wadidaw ternyata ini yupi little star Ini ternyata jajanan Koala, rasa stroberi. Ini permen gula kapas. Lucu teman-teman ya, gambarnya Koala. Oke kita simpan. Oke kita lanjut ya. Ini apa ya teman-teman? Wah ini ternyata Yupi lagi teman-teman, asik sekali teman-teman. Oke kita cuci ya. Apa sih ini teman-teman? Kalian tahu ini apa? Wanidau ini ternyata Yupi baby bis bentuknya beruang. Lanjut ini yang terakhir ya teman-teman. Jadi apa ini ya? Oh kita cuci. Ini ternyata keripik teman-teman keripik kentang. Alhamdulillah selesai. Wow ini mobil-mobilan kakak kotor ya teman-teman. Kita cuci dulu ya. Ini supaya makin bersih besok lagi untuk mainan lagi Adik-adik ya. Oke, kalian juga ya kalau punya mainan jangan lupa dirawat ya. Jangan lupa dicuci. Berburu harta karun kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, share dan aktifin tanda loncengnya. Makasih ya teman-teman. Dadah.